Selamat siang, teman-teman semua. Siang, Cik. Baik, terdengar ya suaranya. Siang, Cik. Selamat tahun baru, teman-teman. Semoga semangat baru ya. Kita buka kelasnya dalam doa ya, teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baik, tahun yang baru untuk kami semua. Hari ini kami akan mengerjakan kuis besar untuk persiapan kami ujian sertifikasi di mata kuliah IATI. Bian kau menolong kami. Kami bisa mempersiapkan diri dengan baik dan hasilnya juga bisa memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan pertemuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salia, Amin. Ya, teman-teman, um, kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita. Boleh bantu nyalakan kameranya? Lihat ke kamera semuanya, teman-teman. Senyum 321. Hari ini mah teman-teman yang penting kenal dengan aplikasinya buat nanti teman-teman ujian sertifikasi. Jadi nanti kita WhatsApp itu tanggal 25 Januari kebagian minggu kedua ya teman-teman, jam 1, Gitu. Terus ini di classroom teman-teman. Saya nyalakan dulu ya instruksinya. Siapa tahu nanti mau baca lagi sendiri, itu bisa dicek lagi. Tapi hari ini sih saya akan bahas itu. Hari ini kita pertemuan 15. Nah, teman-teman akan mengerjakan soal kuis besar. Soalnya tidak mewakili, saya juga nggak tahu dari sana soalnya apa ya. Dan seperti apa. Jadi ini untuk mencoba supaya teman-teman familiar dengan aplikasinya atau webnya. Di sini ada panduannya. Ada file panduannya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri juga. Tapi ini akan kita bahas. Kemudian nanti teman-teman akan diminta memasukkan university code. Exam code. Kemudian untuk hari ini kita dikasih waktu sampai pukul 5 sore ini tuh buat jaga-jaga ya teman-teman, kalau misalnya sampai ada apa-apa, masalah, koneksi, dan sebagainya, kita masih punya waktu sampai jam 5, kalau untuk hari ini. Tapi kalau nanti untuk ujian, teman-teman durasi ujiannya hanya 2 jam, yaitu dari jam 1 sampai jam 3. Hari ini juga kalau misalnya teman-teman sudah -teman, selesai, di jam kelas, jam 3, langsung aja upload assignmentnya atau bukti teman-teman sudah menyelesaikannya di screenshot, di-upload ke assignment ini. Terus jangan lupa teman-teman presensi juga ya. Presensi di sini. Terus nanti untuk mengaksesnya teman-teman pakai link yang ini. Ini adalah alamat untuk teman-teman nanti uh, mengerjakan soalnya. Saya siapin supaya tinggal langsung klik gitu ya. Kalau yang lain gimana? Silahkan. Ikala. XM code itu di mana Ciliatnya? Kalau XM code-nya, saya kopasin aja ya, biar barengan. Jadi nyobainnya barengan. XM code-nya yang ini. Saya kopas ke chat Zoom. Itu ada link-nya, terus ini XM code-nya. Kalau kode universitinya 3010 ya, teman-teman. Masukin NRP, University Code-nya 3010, lalu exam Code-nya itu muncul nggak, teman-teman? Sudah berhasil kah, teman-teman? Berhasil, C. Uh, C mau nanya? Hai hey. Kalau saya pakai yang link alternatif langsung enggak apa-apa, Cik. Soalnya yang utama enggak bisa nge Nggak Enggak apa-apa. Oke, Cik. Enggak apa-apa. Okay, Baik, kalau sudah berhasil, saya ngingetin lagi periksa nama, teman-teman. Periksa nama. Kalau sampai ada yang salah nama, dilaporkan di Zoom ini segera. Jadi saya bisa segera lapor ke prodisi. Baiklah, kita ketemu on cam di tanggal 25 Januari ya, teman-teman, jam 1 siang.